Bapak akan menyuguhkan selalu kabar spesial dan selalu memberikan informasi mengenai idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Walaupun ya suara Bapak serak dan tentunya habis, tetap nggak mengurangi semangat untuk selalu memberikan informasi dan pastinya jadwal-jadwal Bunda Lesti setiap harinya. Baiklah para sahabat tentu kita nggak bisa move on dengan acara semalam Potret kejutan atau surprise di ulang tahun Bunda Lesti yang ke-23 Memang banyak sekali kejutan-kejutan spesial yang diberikan Yang selalu disuguhkan oleh Papa Bilar untuk sang istri tercintanya Banyak momen-momen yang tentunya kita dapatkan banyak momen cute, momen romantis, momen gesrek yang tentunya selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Billar. Sekali lagi selamat ulang tahun ya buat Lesti. Mudah-mudahan idola kesayangan kita ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan apapun yang dicita-citakan mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Berikutnya persahabat kita lihat, kebahagiaan sedikit bertambah saat Papa Bilar memberikan hadiah mobil mewah yang tentunya bikin Bunda Lesti kaget dan terkejut persahabat dia saat melihat mobil yang sangat luar biasa dihadiahkan, disuguhkan oleh seorang Rizky Bilar untuk Bunda Lesti kejora. Dan untuk nomor platnya pun dibikin khusus persahabat, spesial tanggal kelahiran bunda lesti tanggal 5 bulan 8 Dan untuk hurufnya pun itu ada huruf les lesti. Wow, mudah-mudahan ya barokah berkah untuk papa bilar. Kemudian persahabat disimak juga. Tentu bunda lesti kejora merasa bahagia banget dia ada langsung. Mencoba mobil yang dihadiahkan oleh Rizky Bilar Masya Allah selalu bersyukur Kita mempunyai idola yang sangat menginspirasi Idola yang selalu menjadi panutan untuk banyak orang Kemudian bersama disimak juga Papa Billar langsung memposting sebuah foto romantis Di depan mobil yang dihadiahkan di akun Instagram pribadi miliknya dan pastinya kita juga salvok dengan kalimat panjang yang dituliskan Papa Bilar mengatakan Alhamdulillah seneng rasanya sebagai suami bisa mewujudkan satu persatu impian istri tapi mohon maaf ya sayang belum mampu beli yang baru tapi mudah-mudahan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 Kata-kata yang mempunyai arti yang cukup dalam, sekaligus doa yang dipanjatkan, yang diberikan oleh Papa Bilar untuk Bunda Lesti Kejora. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar, salah satunya dari Bunda Lesti yang ikut menanggapi. Bunda Lesti mengatakan, Masya Allah, Tabarokallah, dilimpahkan selalu rezeki kakak. Rizky Tilar Amin Mudah-mudahan selalu lancar berkah selalu untuk rezeki Idola kesayangan kita Dan kita juga mendapatkan kabar bahwa Untuk kapal pesiar itu cuma prank saja Bersahabat ya Dan untuk hadiah asli Itu adalah mobil Rolls Royce Mobil mewah yang sangat luar biasa Kemudian bersahabat disimak juga Ini ada doa dan pesan untuk Abi Ramzi Abi Ramzi disitu memposting foto bunda lesi Dan mengu mengucapkan sebuah kalimat Dede harus selalu bahagia Dede harus selalu berkarya Dan selalu memberikan inspirasi kebaikan Untuk semua Masya Allah, tabarakallah. Doa Abi Ramzi Dan nasihat yang sangat luar biasa Mudah-mudahan tetap konsisten untuk idola kesayangan kita Menjadi orang baik, menjadi inspirasi, dan mudah-mudahan selalu bahagia untuk idola kita. Kemudian bersahabat yang akan menginfokan mengenai polling online couple media of Deals 2022. Leslie Bilar masih berada di posisi kedua. Yuk sama-sama kita terus kompak, karena untuk batas voting itu tinggal besok tanggal 7. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid, semakin kompak untuk mendukung idola kita ini dan selanjutnya juga persahabat ya tak lupa ada momen special cute saat Buda Lesti Papa Bilar diwawancara kelakuan kegesrekan yang diperlihatkan memang selalu bikin kakak ya perhatikan deh kelakuan Papa Bilar Inilah pasangan yang sangat gesrek, pasangan yang satu frekuensi yang selalu bikin happy dan selalu bikin bahagia. Kemudian juga bersama ya jangan lupa untuk menyaksikan malam hari ini acara lapor Pak Trans 7 Sidak Bandung Day 2 yang akan hadir malam hari ini spesial dibintangi langsung oleh Rizky Bilar. Dan berikutnya, juga persahabat dia ya, memang di luar sana, banyak sekali netizen dan ubur-ubur yang selalu nyinyir, yang selalu berkomentar negatif saat kehadiran Selin. Banyak kuyang-kuyang yang muncul dengan hadirnya Selin di acara ulang tahunnya Lesti Kejora. Memang selalu ada aja netizen yang berkomentar tidak baik apalagi berkomentar yang selalu menyudutkan idola kesayangan kita terkhusus Rizky Bilar tetap sebagai warga kunoha menjadi fans yang baik menjadi fans yang selalu optimis kepada idola kita ini berikutnya juga persahabat ya kita lihat ini ada potret cute dari Abang Fatih karena spesial juga Abang L akan dilibatkan di acara Dangdut Akadem ini info langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad doakan yang terbaik tetap semangat seperti Bang Bimin yang selalu semangat walaupun kurang sehat, walaupun suaranya serak tetap tak mengurangi semangat untuk selalu memberikan informasi buat kalian spesial dari Lesti dan Rizky Bilar di dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar